Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Lovers serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat sore, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian di yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora Rizky Bilal. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe.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 ada sebuah postingnya aja info untuk kita semua untuk mendukung Dede Alasi Kejora di acara Anugerah Dangdut Indonesia 2021 yang akan hadir di MNC TV Persahabat, Dede Alasi Kejora ini masuk kategori penyanyi dangdut wanita paling di hati tuh tentunya cara mendukungnya Ini bisa vote melalui aplikasi RCTI Plus dan juga follow dan komen di Instagram official MNC ketik atau vote adi 2021 spesifik kode nominasi di foto kategori sahabat yang kodenya ada dua ini e untuk di DL ke juara yuk. Kita dukung penuh untuk kenal kita kita, mudah-mudahan selalu bisa bikin bahagia dan selalu bisa bikin bangga. Amin. Info ini juga kita dapatkan langsung dari akun Leslie Bilar Gallery underscore. Ada kalimat caption yang dituliskan masih semangat dukung gak guys? Ini sepertinya tidak memakai SMS kayak dulu Jadi gak apa-apa lah ya Komen doang gitu kok katanya tuh persahabat ya Ternyata ini gak pakai SMS persahabat ya Cara mendukungnya tentunya kalian hanya komen saja Di postingan tersebut persahabat ya Yuk dukung yang terbaik untuk untuk kita Banyak tanggapan banyak komentar juga yang diberikan dari para fans sejati Yakni dari akun Instagram Mama Husnul Sakhila 2016 mengatakan kalau hanya di sosmed bolehlah kita ber-like dan berkomentar Ria di Instagramnya dan terpaksa aku follow lagi deh katanya tuh <gifat> semangat terus persahabat ya untuk selalu mendukung yang terbaik adalah kesayangan kita. Dan selanjutnya juga persahabat yang kita lihat komentar lain diberikan dari akun Instagram Abdul Majid Badriyah mengatakan Kok masih trauma ya kayak tahun lalu tapi gua coba dukung aja buat idola gua, Insya Allah sekarang mungkin jujur tuh pihak penyelenggaranya amin ya Ini positif banget Yuk kita dukung saja untuk idola kita Mudah-mudahan selalu bisa menjadi yang terbaik Dan berikutnya kita lihat juga persahabat ada ungan spesial ya Alhamdulillah Tentunya siang tadi, Rizky Bilar lesi kejora keluarga dan tim ini melakukan acara syukuran rumah baru. Ya, alhamdulillah, bersama Ustaz Suki alam buguri Mudah-mudahan semuanya berkah barokah dan rezekinya selalu diperlancar. Amin, ya robbal alamin. Dan kita lihat juga keunggahan berikutnya nih persahabat ya Masya Allah Jadi, Lesti, hari ini tampil cantik banget persahabat ya Dalam syukuran rumah baru Ada kalimat caption luar biasa Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan Lesti Bilar Amin, amin, amin Masya Allah banget ya Luar biasa dukungan doa terbaik Selalu diberikan dari orang-orang baik juga Untuk Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan semuanya berkah dan barokah Selanjutnya kita lihat juga ada sebuah postingan persahabat ya, Aduh vitamin bahagia nih Walaupun vitamin lama Momen ini tak pernah kita akan lupakan persahabat ya Pasti tentunya kita teringat momen-momen yang sangat luar biasa dari idola kita ini persahabat ya Aduh, cute banget ya, bikin melihat persahabatan ya Masya Allah, luar biasa Semoga cinta kalian terus bertumbuh Dan semakin menguatkan setiap harinya Langgang selamanya untuk Lesti dan Lesti pilar Amin Dan kita lanjut di kolom komentar Banyak tanggapan yang sangat luar biasa Yang diberikan Yakni dari akun Instagram Romalia 532 mengatakan Amin, semoga tak terpisahkan Sampai surganya Allah, amin, amin, amin Doakan selain terbaik pokoknya Untuk hidup kita ini Dan berikutnya ada vitamin terbaru Bahagia yang kita dapatkan langsung Dari pabriknya nih. dari kakak Rizki Bilar Di akun Instagram pribadi miliknya Walaupun lewat jalur Endorse atau iklan Kita disuguhkan vitamin yang sangat Membuat kita bahagia, aduh bikin melihat di persahabat ya Masya Allah tampil romantis Bersama istri tercinta Kakak Bilar selalu banyak menuai pujian Selalu banyak menuai Tentunya persahabatnya Komentar yang sangat positif Dari seluruh warga Konoha Kita lihat persahabat ya, Dari akun Instagram tidak pujian tidak tujuh satu empat mengatakan masya Allah bahagia selalu ya kesayanganku masya Allah banget ya dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun muhammad sasa dua delapan ganteng dari lahir bagiin dikit hidungnya dong Bang Bi katanya tuh <laughs> dan kita lihat juga dokumental dari Teh Fitri Karlina, Masya Allah, meseranya kata Teh Fitri ya Masya Allah banget, memang idola kita selalu aja membuat kita bahagia mudah-mudahan tentunya tetap kompak dan tetap solid juga untuk kita semua mendukung yang terbaik untuk Lestin Bilar, kita masih menunggu kejutan dan kevitamin bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Bagi tanggapan kalian, silahkan berkomentar, bang minucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.